Baik, di video kali ini kita akan belajar cara install ulang Windows 7 di laptop Acer ya. Oke, okay. okay, Gan di video kali ini kita akan belajar cara install ulang Windows 7 Oke kita restart aja ya pertama kita restart dulu laptopnya Acer ya laptop yang saya pakai laptop Acer jadi cara masuk biosnya akan tekan F2 dengan cepat F2 agar masuk bios ya pertama agar itu atur eh, pengaturan konfigurasi satanya usahakan di sata itu agar pilih AHCI jangan sampai IDE ya hmm, di sini saya udah HCI selanjutnya akan pergi ke menu boot dan USB-nya keatas kan dengan menggunakan tombol F6 kalau sudah Agan tinggal tekan F10 dan Enter. Di sini agan tinggal tekan tombol apa aja, apa aja biar dia masuk ke bootable USB-nya ya kan ya. Nah ditunggu saja ini proses loading. Nah di tampilan ini, aduh gambarnya enggak jelas, maaf ya merahnya jelek soalnya ini tampilan ini yang perlu diatur itu eh, format waktunya ya tapi nggak diatur juga nggak apa-apa bisa diatur eh, nanti kalau misalkan udah diinstal nah di sini banyak macam-macam Windows terserah mau pilih versi Windows apa yang akan install di sini saya mau install Windows 7 Ultimate yang 64 bit bebas kalau agannya, mau profesional mau home bebas terserah Oke lanjut kita pilih yang ultimate next uh, ya loading dulu lama loadingnya ya Nah di sini checklist dan next pilih yang bawah ya gannya yang bawah nanti kita partisinya Nah di disini partisinya ini yang penting nih kan <tuh> jadi ini itu buat data sedangkan kita mau install di partition 2 yang partition 2 Nah di sini kita installnya di sini jadi di format aja dulu biar datanya hilang di format. ini tuh ngapus data ya Gan ya, ngahapus data kayak dokumen, video itu kehapus Ini diusahakan eh dipilih, nanti tinggal next ya. Yang birunya harus di dua. Nah, di sini proses installnya eee, eee, lagi berjalan, kurang lebih penginstalan 20 menitan sampai 30 menitan ya. Kalau misalkan sudah beres, nanti saya jelaskan tentang cara bagaimana mengaktifasinya. Mm -hmm. Okay Mm-hmm. Nah, di sini, ini di sini kasih nama sesuai nama agan atau terserah. Mau dikasih nama apa saja, misalkan pucok baba atau apalah, bebas kalau ini ya. kalau Misalkan udah, tinggal di next saja. Di next saja. Ya, di sini cerah mau dikasih password atau enggak saya tidak mau kasih password dan usahakan ini checklist-nya dihilangkan si kisangan dan di skip kita pilih axme letter dan ini udah diatur next saja langsung instalan Windows ini sudah berhasil dan masuk menu <tuh> tinggal uh, selanjutnya mengaktifasinya dan install drivernya agar USB Bluetooth WiFi bisa berfungsi harus install driver <tuh> di video saya ada tentang tutorial cara install driver silahkan ditonton cara mengaktifasi Windowsnya silahkan ditonton jadi lengkap mampir ke channel saya dan masih banyak lagi tutorial tutorial untuk mengatasi masalah error sistem Windows Ya, cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe-nya like enggak di like juga enggak apa, apa kalau nggak suka Mudah-mudahan membantu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye